Apa kabar? Baik. Kau sendiri? Baik. Mari. Salam, salam, salam. Uh, Dokter Anan sudah menceritakan tentang kepergian Urmi dan insiden akhirat. Lalu bagaimana dengan nimbol Dia sedikit terganggu, tapi dia masih bisa bertahan. Sekarang dia sudah mulai normal. Bagus. Sekarang kita bisa memulai tes yang sudah aku rencanakan um, tes macam apa dokter? Tes ini namanya tes bercak tinta Dengan tes ini kita bisa mengetahui tentang mentalitas Nimboli Sifat dan sudut pandangnya Setiap individu itu berbeda-beda Jadi perawatan setiap orang juga berbeda-beda Dan semakin kita memahami Nimboli Maka semakin mudah untuk merawatnya Seperti apa obat yang harus diberikan atau dia hanya perlu penyuluhan saja Atau mungkin kedua-duanya Semua ini di luar pemahamanku <laughs> Itu tidak masalah Tapi percayalah padaku Saat kau melihat perubahan positif dalam nimboli Maka kau akan memahaminya Dokter Anan Aku menulis semua alfabet di buku ini Sendirian, tanpa bantuan siapapun Wow nah, Salam Salam, nak apa kabar? Baik. Kau sangat pintar. Kau langsung mengenaliku. Kemari. Kau tahu? Hari ini aku punya permainan menarik untukmu. Hanya kita berdua. Kalau kau menang, kau akan mendapatkan banyak sekali coklat. Menarik? Kan? Kau mau bermain? Iya. Jadi, ayo. Ayo kita pergi ke kamar lain. Dalam permainan ini, saat aku menunjukkan gambar, kau harus melihatnya dan mengatakan apa yang kau lihat. Kau mengerti? Iya. Hmm, sekarang katakan, apa yang kau lihat dalam gambar ini? Banyak pohon, dua rumah. Sekarang gambar berikutnya ya? Iya. Baiklah. Ini katakan, apa yang kau lihat dalam gambar ini? Apa itu? Nah, kau yang harus menjawabnya. Baiklah. Coba sekarang lihat baik-baik dan katakan padaku. Apa yang kau lihat dalam gambar ini? Ibu! Ibu lihat, aku mendapatkan banyak coklat. Dan juga tadi aku bermain, Bu. Kau bermain dengan siapa, nyanyak Kaliani? Bukan, Ibu ingat dokter wanita kemarin aku bermain dengannya. Sebelumnya aku tidak suka dia. Tapi hari ini aku sangat menyukainya. Dia memberiku semua coklat ini Tapi kau tidak perlu khawatir, Bu Manggala Dokter Seneha adalah psikiater ternama yang efisien Dia merawat penyakit mental Dia hanya akan memahami Nimboli dan mencoba membantunya menyingkirkan kebenciannya terhadap ibunya sendiri Apakah membawa putriku ke dokter jiwa? Tapi untuk apa? Putriku masih waras Bu Anandi Putriku itu pintar dan bijaksana. Kau akan membuat kehilangan akal dengan semua ini. Aku tidak akan biarkan hal ini terjadi cukup. Cukup, Bu Manggala. Jangan bicara lagi. Kenapa kau tidak menjawabnya? Jelaskan padanya, Anandi. Dia tidak bisa menjawabnya. Aku tahu kau bersalah, Bu Anandi. Jangan mempermainkan anaknya berdosa untuk keegoisanmu sendiri. Ini tidak benar. Dia tidak berpikir sebelum bicara. Dan kau hanya diam saja, Anandi. Kenapa kau tidak menjawabnya tadi? Kau bisa menjelaskannya. Apa nenek pikir dia akan mencoba memahaminya? Saat ini tidak ada gunanya aku bicara hanya akan memperburuk keadaan. setelah dia tenang nanti, pasti aku akan bicara lagi dengannya. Bu Manggala, aku bisa memahami kecemasanmu. Sampai sekarang, orang masih dianggap sakit jiwa jika berkonsultasi dengan psikiater. Berkonsultasi dengan pakar terapi masih dianggap memalukan. Tapi itu tidaklah benar. Aku tidak merawat mimboli untuk sebuah penyakit. Masa lalu seorang anak tidak berdosa itu meninggalkan kesan buruk di dalam pikirannya. Masa kecil Nimboli terus melawan kesan buruk dan perasaannya, Bu Manggala. Dokter membantunya untuk menghilangkan semua itu dan dokter juga ingin membantu. Mengeluarkan Nimboli dari kegelapan masa lalunya menuju masa depan yang cerah. Apakah itu salah, Bu Manggala? Bu Anandir kenapa kau bertanya padaku Ini adalah kemauan Kau bisa melakukan apapun Kau yang melahirkannya Sebagai ibu angkatnya aku tidak punya hak atas dirinya hmm hmm, hmm hmm hmm Waktunya untuk sarapan yang istimewa Ayah, hanya roti salji untuk sarapan, dan itu pun sisa kemarin. Apa daya ayah, ini bukan salah ayah, tapi salah Bu Anandi. Dia menyiapkan kari yang begitu lezat. Kalau ayah membuangnya, itu akan menghina masakannya. Jadi, apa daya ayah? Wow, sepertinya aku memberitahu Bu Anandi untuk datang setiap hari dan membuat makan siang untuk kita, ya kan? Benarkah? Iya lah, Ayah. Aku hanya bercanda. Itu mustahil, kan? Hmm, iya, bagaimana mungkin? Tapi benar, masakannya memang benar-benar enak. Bu Anani itu wanita yang mengesankan. Begitu juga dengan masakannya. Nah, maksud Ayah, Ayah tidak pernah bertemu dengan wanita dengan begitu banyak kelebihan seperti dia. Hmm? Enam ditambah tiga sama dengan sembilan Dua ditambah empat sama dengan enam Dari mana kau dapatkan kapur-kapur ini? Saat ibu guru menggunakan kapur untuk menulis dan menjadi kecil Ibu guru membuangnya dan aku mengambilnya, memangnya untuk apa? kau akan menulis wajahmu ya, <tik> seru juga ya? berikan satu padaku, bu. nimboli melemparku dengan kapur. Oh, tidak bu, aku tidak melemparnya, dia bohong. Pasti anak yang lain Siapa yang melakukannya? Ayo mengaku dan sekarang dimohon untuk berdiri Atau ibu tidak akan membiarkan kalian pergi untuk makan siang Siapa yang melempar kapur? Ibu, sudah kubilang Nimboli yang melemparnya Nimboli, ayo berdiri Tidak bu, dia sudah berbohong Aku tidak melemparnya dengan kapur, orang lain pasti melakukannya Aku tidak berbohong, A aku tidak melemparnya Ibu, aku melihatnya, dia memegang kapur di tangannya, dia pasti bohong Kau yang pembohong. kau, kau, kau Hentikan ini, dengar, kali ini ibu akan melupakannya, tapi siapapun yang nakal di kelas jika kalian mau mencobanya lagi, maka ibu akan meminta kalian meninggalkan kelas dan berdiri di tengah lapangan. Ayo duduklah sekarang, jawab soal berikutnya ya. Aku tidak menjawab teleponnya dua kali, itu pasti ayah. Ya. Bagaimana ini? Apa aku harus menelponnya kembali? tidak menjawab teleponku, Apa gunanya ponselmu itu? Jika kau tidak ingin menggunakannya, buang saja. Ayah, maafkan aku. Tadi kami ada di hadapanku. A aku tahu ayah yang meneleponku. Ayah, bagaimana keadaan? Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Nak. Dan tentang kondisiku. Ingat saja, Nak. Ayahmu ini sudah uh, sudah keluar dari penjara. Dan seiring waktu, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang dengarkan aku. Uh, beritahu ibumu untuk menemuiku besok malam suruh dia membawa semua uang yang dia miliki saat ini. Iya baiklah ayah. Tapi ayah di mana? Ayah di mana sekarang? Aku ibumu tahu lebih baik jika kau tidak tahu Kunda. Oh ya, aku tidak ingin memberimu masalah, ya? Kau mengerti kan? Iya ayah. Baiklah. Aku tutup dulu Aku terkejut begitu mudah bagi Nimboli untuk berbohong Dan aku sendiri melihatnya Dia memegang kapur dan akan melemparnya ke anak itu Tapi anak itu melihatnya dan melaporkannya pada guru hmm. Ini membuktikan Kalau dia terkena masalah maka Nimboli Dia akan berbohong tanpa rasa malu Ataupun rasa bersalah Ini pasti Karena akhirat Singh Dan juga pengaruh keluarganya Mereka semua Nimboli bersama mereka selama bertahun-tahun Jadi cepat atau lambat Tentu saja Nimboli akan terpengaruh Aku akan bicara dengan dokter Seneha Mengenai dokter Seneha Aku memang ingin membicarakannya Tang Bu Manggala Saat dia tahu Dokter Seneha seorang psikiater Dia sangat marah Dia tidak mau percaya Kalau aku melakukan ini Demi kebaikan Nimboli Bu Nandi, jujur saja reaksi Bu Manggala tidak aneh bagiku Kau tidak bisa mengharapkan wanita Yang tidak berpendidikan untuk memahami segalanya Dan bukan dia saja Banyak orang di negara kita Menganggap psikiater itu sebagai dokter jiwa dan mereka ragu menemui mereka untuk perawatan karena orang akan berpikir kalau mereka tidak waras tapi kita tahu itu tidak benar jadi jangan perhatikan apa yang orang-orang seperti itu katakan atau pikirkan kita harus terus fokus untuk menghapus kenangan dan ajaran buruk dari pikiran Nimboli dan membuatnya menjadi anak yang normal Sepertinya rumah ini Tapi dia bahkan tidak memiliki 500 rupiah Lebih baik membawa sesuatu Daripada datang dengan tangan kosong